Tiga jam kontak tembak pasukan TNI Polri akhirnya kuasai Bandara Aminggaru, Ilaga, Papua. Pasukan gabungan TNI Polri terlibat kontak tembak selama tiga jam lebih dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Sayap militer organisasi Papua Merdeka atau OPM atau akrab disebut teroris, kelompok kriminal bersenjata KKB. ini terjadi kontak tembak antara Satgas TNI dan Polri yang berada di sana dengan kelompok separatis teroris. Kemudian setelah kejadian tersebut tidak ada pihak korban di pihak TNI dan Polri. Kemudian pada saat Satgas TNI dan Polri melaksanakan konsoli konsolidasi, kemudian terlihat kobaran api yang diperkirakan berada di bandara Amin Lebih terdapat beberapa bangunan yang dibakar oleh KST, termasuk salah satunya adalah pesawat yang rusak yang sedang diparkir di apron bandara. Kontak tembak tersebut terjadi di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dipimpin Kapolres Puncak Jaya AKBP I Nyoman Punia, pasukan gabungan TNI Polri berhasil menguasai Bandara Aminggaru Ilaga yang sempat dikacau oleh teroris KKB. Ada sejumlah masyarakat yang datang untuk menanyakan kenapa sampai uh yang bersangkutan bisa kena tembak terdapat penjelasan oleh Bapak Kapolres karena itu pada saat ada orang membawa lari senjata masuk ke kerumunan itulah terjadi kontak tembak antara kelompok ini dengan masyarakat kita sendiri belum bisa pastikan ini apa kena guru siapa namun atas permintaan daripada masyarakat di kampung jenazah dari kedua almarhum itu dibawa ulang lagi ke kampung dan telah dilakukan pembakaran sejumlah fasilitas di sekitar bandara Amingaru ilaga mengalami kerusakan akibat aksi brutal teroris kkb di wilayah pegunungan tengah Papua sejumlah fasilitas di bandara dibakar seperti ruang tunggu perumahan karyawan bandara tower ATC bandara serta sebuah pesawat rusak di areal bandara ...juga ikut dibakar oleh kelompok pimpinan LK lenggen tersebut. Iya, uh, perlu kami informasikan bahwa kemarin pasca terjadi pembunuhan terhadap warga masyarakat uh, oleh kelompok kriminal Persiaga... ...terus kemudian dan pada saat evaku upaya evakuasi rekan-rekan kami dari TNI Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolres... Uh, ...juga terjadi kontak tembak di sekitar bandara. Uh, kita dapat laporan semalam menjelang maghrib itu mereka melakukan beberapa fasilitas yang ada di bandara uh, dan uh, berapa rumah yang ada di sana. Terus kemudian uh, tadi pagi ketika rekan-rekan kami akan melakukan pengecekan uh, memantau bahwa uh, untuk di sekitar bandara kita terjadi kena demam kembali tadi pagi uh, sekitar 05:00 dan kemudian. Uh, sempat berhenti sesaat dan kemudian terjadi kontak lembak sampai jam 10 pagi. Kita kalau hari ini bisa terkoordinasi dengan baik, kita akan mengirim tambahan tim untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan kekerasan eh, terhadap anggota kami sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Yang mudah-mudahan bisa kita lakukan penangkapan dan bisa kita menggali kenapa sampai mereka melakukan Pembunuhan terhadap anggota Polri yang Oke. sedang melaksanakan tugas di pos subsektor tersebut.